Pasal, maka kita harus menjaga empat anggota badan. Ini yang menjadi pokok. Jadi badan, komponen badan kita ini terdiri dari berbagai macam. Ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada perut, ada leher, ada macam macam, -macam kan isinya. Ada dohir, ada ba batin. Kemudian yang menjadi pokok anggota. Yang menjadi pokok anggota ini keseluruhan. Ini adalah ada empat macam. Pertama ini yaitu al ainu Mata. Mata ini harus kita jaga. Mata. ya Harus kita jaga. Maka untuk menjaga mata. Fahasbuk. Maka cukup bagi kita. Anna madarul amritin wa dunya alal kolbi. Seluruh Urusan. Dun, agama maupun urusan dunia itu alal kolbi yaitu atas hati jadi hati ini seluruhnya ini dunia urusan agama ini terletak dalam hati maka wa anna kolbi maka keinginan hati kesibukan hati rusaknya hati kebanyakan itu minal ain Bersumber dari mata, jadi maka ada istilah itu: apa itu cinta dari mata turun ke kali, apa ke hati? <laughs> ke hati nih, biasanya ini anak-anak muda itu cinta, apa itu berasal dari mata pandangan ini turun ke hati. Turun hati, enggak turun ke sawang, ya Pak Bongi. Hatinya, jadi kita pandang, memandang ini, dengan adanya pandangan lah, hatinya ini jadi getar, iya kan? Wah, kok bening, ini biasanya kan gitu, wah bening. Anak sopo ya kadang-kadang ada anak lewat, gitu kan, karena anaknya itu cantik, ya. kita langsung, mata kita langsung. Jelalatan. Wah Wah iki apa itu Mubazir <laughs> Mubazir ini. Biasanya kan gitu ya ini Dari pandangan Jadi pandangan inilah turun ke hati Jadi urusan sibuknya Hati Rusaknya hati Keinginan hati ini kebanyakan itu bersumber dari hati Karena adanya penglihatan Akhirnya Apa itu Penglihatan ini dari sibuk hatinya Sibuk Hatinya bahkan ini Bisa jadi rusak Karena adanya panda pandangan wis, kak, Gak bisa tidur Gak doyan makan Bahkan Kelepek-kelepek <laughs> Ini kan fasad kan Kelepek-kelepek karena adanya panda, pandangan mata. Nah, bahkan munculnya kehendak-kehendak hati, keinginan-keinginan hati ini juga dari mata. Maka ini mata ini jadi apa itu sumber pertama. Jadi selamatnya hati maupun sibuknya hati, ya keinginan hati ini bersumber dari mata. Maka ini sing hati-hati loh. nih joko maka mata ini pertama harus dijaga jadi dijaga sebab sampai kita masuk neraka pun ini gara-gara mah mata pandangan ini gimana kok masuk neraka ya lihat anak perempuan yang buka-bukaan aumrod akhirnya kita nggak tahan sampai kita zinai masuk neraka nggak ini masuk neraka dengan adanya pandangan mata. Ini mari kita melihat uang. ya Ayo sehingga moto ini berbinar-binar jadi hijau. Kalau melihat uang. Ayo. Kalau nggak melihat duit. Nah, terus akhirnya. Karena ini dari mata. Akhirnya ini turun ke hati. Hati punya keinginan. Untuk merampas uangnya orang lain yang bukan hak. Hanya, entah itu dirampok, entah itu dicuri, entah itu dibegal Is, pokoknya segala macam cara dilakukan karena ini adanya kehendak hati Oh ini loh, maka kadang-kadang juga halusinasi itu juga muncul dari ma mata, karena ini sering dibuluk, ini waduh, ya yop. <laughs> kan gitu kan makanya sekarang ini anak-anak itu kan bahaya, HP ini disaku ya kan ya kan bahaya HP ini bisa bisa ini HP ini bisa membahayakan diri karena apa yang di yang dikonsumsi yang bukan bukan apalagi anak-anak muda Wis cenderungnya ingin taunya besar ya enggak ini joko joko itu lewat sini dipucul anak wis belenggereng ya ini joko joko itu keinginannya besar akhirnya dikonsumsi ini malam-malam gak bisa tidur akhirnya si ngora-ora iya kan? mungkin mau <laughs> mikir si ngora-ora ini kok timbulnya yosong kok hati the loo, sampe dengeng ya apa ya? Yo. ya apa ya yo. yo ngono? sampe rasa nih ya apa ya yo ngono <laughs> nah ini, ini apa nih? bahaya itu bahaya maka Sayyidina Ali ini pernah berkata malam yamlik ainahu barang siapa yang tidak bisa menguasai matanya ya maka dia itu tidak bisa mengendalikan indahu maka hatinya ini enggak ada harganya sama sekali kalau sudah hati ini enggak punya harga sama sekali jelas seluruh anggota tubuh ini dikontrol dari hati Alafil jasadimudgotton, mudgotton bukan mudgotton. Alafil jasadimudgotton. Ingat, di dalam jasad ini ada segumpal daging. Ida solahat, solahasa iru jasadih. Wa ida fasadat. Fasadat. sairu ja. Ala wahyal kolbu Jadi ingatlah Dalam diri kita Jasad kita ada sekumpal daging Apabila sekumpal daging ini bagus Maka bagus seluruh jasad kita Apabila sekumpal daging ini buruk jelek Maka seluruh jasad bisa jelek Ala wahyal kolbu ingat itu adalah hati. wis pikiran jadi rusak, pendengaran jadi rusak, mata jadi rusak, lesannya jadi rusak karena ini ha hati. Maka nih kalau kita ini nggak bisa apa itu menjaga hati yamliku ya. Menguasai Yang liku itu artinya memiliki Atau menguasai Menguasai mata Dikuasai Karena apa yang, yang tergantung kita secara syariat Mata ini ke arah Kita arahkan yang baik atau buruk Arah yang jahat Atau yang yang maslahat Ini tergantung kita Kita kuasai Mata ini Wah ini kok membahayakan Wah Gak usah mandang ah. Kan gitu kan. Gak usahlah macem-macem. Lihat-lihat pelempurno. Kan gitu tauwi. <gak>, Gak usah ini membahayakan. Kan gitu. ah karena ini ada anak yang biasa berpakaian dramatis. Nah, terus sampannya jangan lihat. anak itu anak pakai pakaian dramatis kok. Terus sampan lihat. Akhirnya kan timbul hohohihe, iya kan? Aweh, nah, kadang-kadang lah kate kon aku lalu, sampai timbul perkosaan kan gitu sih. Wong lanang gak tahan, iya kan? gara garanya apa Wong lanang gak tahan, lihat mata dulu. <laughs> Akhirnya hatinya krentek tse ngora karo garuan akhirnya jenggot kebun. keboning sort ini itu tebu-tebuan singkat dedwe <laughs> sing duit di konang hotel, <laughs> masya allah, bener. Maka ini kalau kita nggak nguasai mata, nggak bisa menguasai mata, maka hati ini nggak punya harganya sama sekali. Indah hukimah nggak punya harga. Wassani yang kedua di samping mata, ini yang kedua adalah lesan ini yang dua fahazbuk maka kata Mbah Hasan fahazbuk mungkin cukup bagi kita annafihi rihaka sesungguhnya di dalam urusan lesan ini rihaka kita punya nama ya kan kita punya apa itu pengaruh ini namanya rih rih itu adalah bau artinya bau Ambu, ambu iro. Maksudnya yang dimaksud ambu itu kita punya apa itu, uh, bau yang harum di masyarakat, termasuk kita ini punya jabatan, kedudukan, pengaruh. ya kan? Wah, wow. orang ini mencium, wah orang ini namanya harum kan gitu kan? Banyak itu. Dengan adanya le, lesan. Wah orang itulah kalau ngomong, wah wow enak. Ya, bisa membius sampai pernah Nabiullah Musa alaihissalam, beliau ini paling banyak apa itu eh, pengikutnya. Kalau namanya Jenutin MZ tidak bisa mengalahkan Nabi Musa, saya yakin itu. Yang namanya Abduh, Ustadz Abdul Somad, yang konon ke sana sana itu kan banyak pengikutnya kan ribuan kan? Ya. Di mana Ustadz Abdul Somad datang, di situ banyak orang-orang membius masyarakat. Sampai ada yang cemburu, Abdul Somad banyak dicekal di mana-mana padahal Abdul Somad ngaji. Benar enggak ini? Loh, ini gara-gara itu rih adalah bau harum. A siapa itu Ustadz Abdul Somad? Pakai lesan, beliau pidato. Tapi saya yakin Ustadz Abdul Somad pun tidak bisa mengalahkan Nabiullohmu Musa. Bisa mengalahkan Nabi Musa. Nabi Musa beliau ini mendapatkan gelar dari Allah yaitu Kalimul. Jadi Kalimullah Pakai ucapan nggak ini? Pakai kalam, pakai lesan. Jadi beliau ini paling fasih di dalam bicara. Pidatonya Nabi Musa ini membius. Sampai beliau dimanapun, beliau pidato ini, kalau sekarang itu bisa dikatakan jutaan orang memenuhi apa itu tempat itu. Ini Nabi Musa. Nah, makanya, ini lesannya itu paling bagus, itu bahasanya itu enggak ada yang mengalahkan Nabi Isa. Bahkan ini rasul-rasul nabi-nabi itu yang punya gelar, kalimullah hanya Nabi, -Mu, Nabi Musa. Nah. ini rih. Jadi pengaruh. Ya, ini adalah rih. Termasuk pengaruh itu adalah termasuk rih. Jadi apa tuh? Bau. Ini rih. Nah, biasanya terus apa itu kadang-kadang orang-orang ada disebut, disebut-sebut kebaikannya. Nah ini adalah rih. Lah juga Wagonimah takah. Tadi ghonimah ini artinya biasanya harta jarah, jarahan. Atau harta rampasan perang. Ini pakai ghonimah. Ini bahasa Arabnya. Tapi di sini ghonimah ini adalah kekayaan kita. abika. <tuh> Dan buah dari gerepaya, dari kesulitan-kesulitan kita. Nah, sampai anda nyambut saya pakai omong nggak? Nih, pakai omong. Pakai lesan. Otomatis untuk apa itu, supaya orang, apa itu, e, kita bekerja. Supaya orang-orang itu banyak yang kepada kita, menjadi pelanggan kita. Otomatis kita kan banyak ngomong, ya kan? Oh ini Bu yang bagus, ini Bu yang kurang baik dan sebagainya. Iya kan? Ini pakai lesan. Maka nih buah daripada kesusapan kita. Wa Dan apa itu kesungguhan-sungguhan kita, ijtihad hati-hati kita. Ulihi keseluruhan lil ibadati wa taat untuk ibadah dan taat. Maka wa anna ibadah dan sesungguhnya keinginan ibadah wa ibadah toha dan juga musnahnya ibadah rusaknya ibadah ini kebanyakan ini arahnya lesan. Jadi baik buruk menguntungkan maupun merugikan ini tergantung dari lesan. Maka ada orang mengatakan alasan ini kasaiif lesan ini disamakan dengan pedang. Alesanu Kasaiif Lesan itu kayak pedang. Jadi bahkan pedang ini mungkin yang dibunuh satu dua orang kan begitu kan? Tapi dengan satu kata loh ini lo ya, dengan satu kata, dengan diplomatik yang bagus ini bisa mengalahkan sebuah negara tanpa melibatkan tentara ya enggak? Ayo. Jadi mau perang, jurek, mau. kirim diplomatik. kau usah perang, ya. Kemudian mereka ini apa itu perang lewat diplomat. Loh, ini bisa mengalahkan negara. Bahkan juga bisa mengamankan negara lewat diplomatik. Loh, makanya ini jangan diremehkan. Makanya kalau di Indonesia ya Dulu itu enggak ada Pak Karno, mungkin masih terkatung-katung. ya enggak? Pak Karno, Bung Hatta, para pahlawan. Iya enggak? Loh ini, mereka ini maju dengan dengan diplomatiknya. Sampai ke Amerika, ke Jepang, ke apa itu, kemana-mana. Supaya Indonesia ini, apa itu, enggak lama-lama per Perang. Akhirnya Alhamdulillah dengan adanya diplomatik yang bagus ke semua negara Akhirnya semuanya mendukung tentang kemerdekaan negara negara Tapi ingat kita nggak boleh meremehkan sejarah Melupa, Apalagi sampai melupakan Indonesia ini merdeka Ini banyak campur tangan para ulama Para kiai, para santri Ya loh Ayo sama sampai apa itu di, di Aceh ya ujung paling ujung Indonesia ya bagian timur Aceh ya di Aceh ini ada yang namanya Tengku Umar bergeser di situ ada Tuanku Imam Bonjol ya enggak sampai di Indo, apa itu di Jawa ada yang namanya Mbah saya yaitu apa itu? Pangeran Diponegoro. Perang itu. Untuk memulai Indonesia ini. Untuk memerdekakan Indonesia. Indonesia. Banyak ulama-ulama. Seperti Yai Hasim. Ash'ari. Gus apa itu? putranya Yai Hasim. Iya kan? Itu kan pahlawan. Termasuk Budi Utomo. Ya? Gus Wahid. Bapaknya Gus Dur itu. Loh. Wahid Hasim. Nah, itu juga pahlawan. Nah, makanya ini, jangan sekarang. Ini masya Allah, banyak kita ini malah prihatin karena apa? Indonesia ini malah-malah agama diadu domba dengan di, diadu, bukan adu domba diadu dengan Pancasila. Pancasila bahkan sampai-sampai yang kemarin itu, itu viral katanya salam itu mau diganti dengan salam pancasila wah ini Koplak enggak ini kalau kita orang muslim ya salam kita kita yakin ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mosok kita ketemu ibu eh salam pancasila bu kopla nggak pak toto Pak, salam Pancasila. Ora <laughs> guwenah. Ini golongannya arek-arek kopla-kopla. Ini apa? Paham-paham semacam itu adalah pahamnya komunis. Ya, yang mau menggantikan is Islam. Harus kita perangi semacam itu. Walaupun kita orang tauhid, ya kalau ada semacam itu kita enggak boleh ridho. ya. Setuju? <laughs> Mosok salam ini salam ahli surga kan? Salamnya ahli surga itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa di surga mau diganti assalamu atasila gitu. Enggak ada itu. Main Indonesia ini mulai-mulai ini ya. Awas yang hati-hati. Ya. Jadi kita harus pegang agama jangan sampai yang lain. Ah, kemudian fitasunu dengan adanya kita bekerja maupun kita berhias atau kita ini walhibah Ghibah itu artinya kita ini apa itu bergunjing itu namanya ghibah. ya dan dan yang lain sebagainya itu merusak kita bilafdatin wahidah dengan lafaz cuma satu kata iya kan nah mata ta'fihi sanatan wahidat wahidatan kita ini apa itu punya kesulitan setahun bahkan 15 tahun hanya dirusak satu kata awas ini ya apalagi kita ini beragama mulai kecil kita dikenalkan dibimbing oleh ayah ibu kita dengan apa itu kalimat syahadat ashadu ala illaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah anda enggak kita begitu lahir di situ diazani Allahu akbar Allahu akbar ya kan ashadu alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah hayya la ayo mari ke apa itu mari kebaik berbuat baik ya kan hayya la jadi tadi mari atas kebaikan tadi kita ini supaya jangan jadi orang yang bejat jadi orang yang rusak iya kan di situ dipanggilkan hayya la ya? ya Ayo sholat. Hayal falah. Ayo berbuat baik. Loh. Ini sudah dalam dalam pertama kali kita lahir di dunia. Sudah dibimbing itu. Supaya kita pegang kalimat syahadat. Supaya kita pegang kebenaran. Supaya kita terus menjalankan sholat. Ini orang muslim. Itu loh. ya Masa bisa dirusak hanya cuma satu kata. ya Seperti itu tadi. Kalau ini sudah... Apa itu urusan agama? Ini salam dari Islam sudah diputuskan. Salam assalamualaikum itu ajaran Islam, ajaran Nabi. Bahkan itu dibahyukan oleh Allah dalam Al-Quran. Ahli surga itu adalah mengucap salam itu. Lah kok marah mau diganti salam Pancasila? Pak kopla, ragenah itu. tiru-tiru tiru ya. -tiru, Geh, awas nih saat nih zaman zaman ini nih kudu doa wa kudu kita hati hati. Tadi kita harus berani melawan, enggak boleh kita ini diem aja. Uangku pasti diukum, buah diukum, ngono lo? Geh, kendil. Allahu Akbar. Nih tuh. Walidah likakila masyaun akab kau ditulisijeni minal isad. Maka ini dikatakan Masyaun tidak ada sesuatu yang lebih hak betulisideni dengan lamanya di penjara itu asal-asalnya minalisan dari lisan karena dari dari lesan inilah banyak orang di penjara Dan zaman dulu juga gitu maka kadang-kadang kita ini dalam apa itu memahami negara sebuah negara ini kadang-kadang kan ada campur tangan politik iya kan Nah politik ini kadang-kadang orang yang salah itu bisa di orang yang nggak salah itu bisa dipenjara loh karena adanya poli politik orang baik-baik dikatakan jadi orang jelek karena apa yang mengembuskan adalah lawan politik maka kita ini harus hati-hati yang aman kita ini kembali kepada agama fa intanazakum farudjuhu ilallah wa ini harus kita pegang apabila kamu berselisih urusan dunia, urusan negara, urusan apapun kita berselisih sehingga ada cocok duhu. maka urusan itu kembalikanlah kepada Allah dan Rasul kalau Allah dan Rasul ini mesti benar yakin nggak al-hakumirobika falatakunan mum tarin al-hak yang benar ini dari Tuhan kamu gitu loh kalau Kebenaran dari manusia ini belum tentu benar. Kadang-kadang itu merugikan, seperti sekarang yang di atas di, di apa itu di Jakarta itu. Yang undang-undang dia bikin, Iya kan? Akhirnya dia dia korup, akhirnya jadi ya mudah-mudahkan supaya gimana dia berusaha supaya nggak terjerat hukum. Mau ini hukumnya dipikiran sendiri. Coba kalau bikinan Allah kan nggak ada yang berani, ya kan? Nah, mulai sekarang ini, kalau hati-hati urusan agama, urusan Allah, kemudian kita dirusak-rusak dengan kepahaman PK, PK ini hati-hati ini ya, seperti tadi, urusan salam mau diganti, enggak boleh pakai assalamualaikum, murah genah itu maksudnya orang Hindu yang marah itu, santai-santai enggak boleh, malah marah, urusan itu urusan agama kok, ya enggak. Kalau orang Kristen, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, nggak boleh pancasila ya nggak mau tapi <guruh> ya, ya Ah, Terus kemudian Wafimaruia ya anak hadal ubat ini ada keterangan salah satu dari ali ibadah orang tujuh ya, Wafimaruia ya anak hadal ubat sabah, Kolal Yunus yaitu Nabi Nabi Yunus belia mereka ini bertanya kepada Nabi Yunus, "Ya Yunus, yu inilah ubat, fi lam ala in minas sober. jadi eh, Nabi Yunus, sesungguhnya banyak ahli ibadah, mereka ini bericetihat. ya bersungguh-sungguh di dalam ibadah, tapi mereka ini tidak kuat atas ibadah mereka." sedikit pun itu artinya olil, sedikit, jadi sedikit pun mereka ini tidak kuat untuk beribadah, padahal mereka ini wajah tahadu. mereka ini apa itu bersungguh-sungguh dalam ibadah, tapi mereka nggak kuat ibadah mereka sedikit pun, makanya ini afdolah, maka ini yang lebih afdol itu minas sobri, yaitu dari sobar. Antar kil kalam yaitu dari meninggalkan ucap ucapan. Jadi ini sabar untuk nggak berbicara. Itu yang paling nggak sabar. Mereka berijihad ibadah kuat, tapi yang nggak kuat mereka disuruh diem. Sabar nggak usah ngomong. Lo itu yang paling berat. Ya nggak. Sholat kuat, pirang-pirang atau rakaat kuat. Poso, pirang-pirang dino, satu bulan, sekarang ini sudah puasa, bulan roh, 27 rojab sampai 27 hari, kuat. Tapi kalau disuruh diem, nggak ngomong, kira-kira kuat nggak? Wih, aja ngomong ya, kira-kira kuat enggak? Ya kira kuat nggak tahu, pemenangnya kalau yayangi. Iya nggak? Iya nggak? balah balik yang yang menuai kok apa mana ini? yang gak kuat karo ya um, kad sering kali ini um, kalau sudah pacaran masya allah betah, walaupun telpon berjam jam iya kan yang diomong nanti yang bagus bagus yang indah indah makanya kalau di enggak nggak anu kak di dilu bingung ya enggak bingung nang nah, ya apa mana ini Makanya disuruh diem sebentar sabar itu enggak bisa. ya Viva the di dalam keutamaan yang panjang. Jadi ini. Jadi urusan Anu itu diem. Ini tapi untuk keutamaan yang panjang. Ini biasanya enggak sabar. Oh dulu itu Nabi ini kenapa? Waktu beliau ini disuruh Allah itu hijrah. Itu kan orang-orang kafir itu sudah mengadakan rapat di Darun Naduah ya Begitu rapat ini kamu jangan bilang-bilang ya Yang pimpinannya Ini kita putuskan untuk mengusir nabi kalau nggak ngusir Ini dibunuh malam ini juga Akhirnya itu kan disuruh diem Nggak boleh ngomong-ngomong Supaya ini nggak bocor rahasia Ini jadi rahasia bersama katanya tapi begitu pulang ke rumah Ngomong sama istrinya Dek, ojo kondo-kondo ya Mambengi iku ono rapat Nek Daruna Tua Putusannya mateni Nabi Muhammad Katimateni Muhammad Muham. Muham. Akhirilah Bujone wong weto, orang perempuan Ini paling gak bisa tahan untuk gak ngomong Iya kan? Begitu ke warung Akhirnya ke peduk temennya Kono gak? Kono gak? Gitu Ah Nanti malam ini mau dibunuh Muhammad. Is menengok yo Joko kondo-kondo. <laughs> lo ini lo. Akhirnya ngomong-ngomong sampai di ketelingan Nabi. Begitu ketelinga Nabi ternyata Nabi sudah ancang-ancang ya mau keluar Nabi. Ini Subhanallah. Maka inilah nggak ada rahasia terbaik kecuali yang menjaga rahasia itu adalah Allah. Ya bener nggak? Allah yang menjaga rahasia Cukuplah yang menjadi syahid kita Yang menjaga kita ini adalah Al. Allah Katanya Apa itu Nabi Yunus La yakunanna indaka syai'un Jadi Maka tidak sungguh Tidak ada Di sisi kamu sesuatu Yang bisa Apa itu Membekas untuk diri kamu. Min lisanika, dari penjagaan lesan kamu. Jadi ini yang bisa memanfaati kepada kita. Asharun, asharun bisa manfaat kepada kita. ya Bisa menguntungkan kita. Bisa mengutamakan kita. Bisa menjaga kita. Ini min dilisan lisan. Daripada menjaga li, lisan. Dan lesannya harus kita jaga. Ajak. Jangan sampai kita ini anu. Sampai itu tadi ditanyakan berulang-ulang oleh. Oleh apa itu ahadu ubat itu tadi. Berulang-ulang gak jawab. Tapi jawabnya Nabi Yunus. La wala yakunana inda kasyai'un asaru min khidil lisan. Wala takunana li a'na. Jadi tidak sungguh tidak ada sesuatu yang paling penting. Min salamati sodrika Itu kecuali dari selamatnya hati kita. E, hati kita sudah selamat. Nah selamatnya hati ini juga dari leh. Menta, maka fahadi fahadi itu diterangkan oleh apa itu Nabi Yunus. Kemudian ingatlah al angfas, nah beberapa nafas, Allah tidak kalem yang kamu bikin mengucap Bifudulin. dengan berlebihan, maka naya sesuatu yang membahayakan kamu. Makanya, ini kalau ada ucapan yang membahayakan kita, kita langsung saja. Lisan kita berkata, "Astaghfirullah, gitu ya?" Astaghfirullah, gitu loh. Dan ini kita ngucap kok berlebihan atau membahayakan diri kita ya, kita ucaplah "Astaghfirullah". Mudah-mudahan Allah bisa apa itu mengampuni apa itu dosa kita, sehingga inilah menjadi keuntungan, jadi pokok harta kita, malika harta kita, atau kita mengucap la ilaha illallah, kami maka kita bisa mendapatkan pahala bahkan kita menjadikan tabungan, Zuhri Zuhrun itu artinya tabungan malayukitu muka, yaitu sesuatu yang kita uh itu yang melip, uh, meliputi tujuan kita nah, ya. atau kita memohon kepada Allah as'alukal afia mohon supaya supaya kita ini apa itu sehat afia artinya afia sehat dari mana yaitu sehat supaya diri kita ini enggak mengamalkan yang jelek-jelek, enggak -jelek, mengamalkan dosa-dosa. Ini termasuk sebab dosa maksiat, kejelekan, ini termasuk penyakit. Lah, penyakit ini, ini supaya kita ini kalau terhindar dari semua itu, ini termasuk kita ini sehat. Gitu loh Kok kita ini senang maksiat oh berarti kita penyakitan. <mmtid> Kok kita ini senang kejelekan ya penyakitan. Iya kan? Lah, maka untuk itulah disebut afiah. Ini adalah sehat. Gitu lho. Rubama tafik husnu nadrun, maka ini yang biasa mencocok ini bagusnya pandangan maka Allah akan mengijabai kita. Jadi Allah ya Allah saya mohon. Maka ini ada doa Nabi. Allahumma inna nas alu kalafiyah wadunyawal wa akhirah. Jadi ya Allah saya mohon afiyah mohon keselamatan di dunia di agama kita dunia maupun akhir, akhirat. Allahumma inni as'alukal af al afiyah, ya. Itu kalau bisa dibikin doa, terus dibaca itu. Lah kemudian sehingga kalau kita ini sudah diijabah oleh Allah doa kita, maka kita jadi selamat dari tip apa itu cobaan dunia maupun akhirat, ya kalau kita mohon dari keselamatan ucapan kita diselamatkan mata kita diselamatkan afia fil azim wal karim maka ingatlah adanya kerugian yang besar adanya apa itu e, kerugian yang teramat dalam, ya kejelekan fawita ala nafsika. Kalau kita ini sampai kita ini e, tertinggal e, bermacam-macam faidah yang faidah kemuliaan, bahkan wataje ala nafsaka wawaktaka fi Nah, kemudian kita menjadikan diri kita, waktu kita, vifudulin di dalam perlebihan. Akolumayal yamukafihilaum. Jadi itu lebih sedikit sesuatu yang menjadi tujuan kita. Itu malah fihi alaum. Itu malah kita mendapatkan apa itu nanti oleh Allah itu dihina. Ya wal hisab bahkan kita nanti akan dihisap bahkan kita dipenjara yang dalam penjara yang sepanjang yaitu hari kiamat maka ini ada yang mengatakan uh, wa idza mahamtam tabinutqin fil batili apabila kita memiliki tujuan ngucap yang batal maka fajal makanaha uh, jangan sampai kita apa itu uh, jadikan kenyataan kan kita punya hanya cuma in, hemat itu adalah keinginan, keinginan mengucap yang batal. Loh, terus kemudian kita kan ngerti, kan kita bisa mengontrol lesan. Kalau kita ini mau mengontrol lesan. mau ngomong yang yang batal, lah ini enggak jadi ah. Ah, itu dijadikan tempat ngomong batal ini kita jadikan kalimat tasbih subhanallah. Gitu loh. Jadi, mau ngucap barangnya yang senjelek, akhirnya nggak jadi, digenti dengan subha. Wah. Ma. Oh, cukup, mau renung ngucap nyakiti orang, Kayak meletak ngelotak obong, Sampai ngancam-ngancam, nggak -ngancam. taulai, ngancam itu ada hukumnya, geng mas, nggak tau kumik, makon tak nih, rekaman nunggu, maknur lapor nunggu lah, kena hukum, geng badan. Ngancam-ngancam seperti itu. Ngomong-ngomong yang batal. Loh, ini jangan. Apa itu. Jangan diwujudkan. omongan yang batal itu. Genti. Dengan kalimat tas. Tas B. Gimana ya subhanallah. Wartinya muring-muring. Salawat jawa katinya metu. Ya kan. solawat jawa mau keluarin loh. Digenti. Nah. opo Subha, jadi kata-katanya diganti subha, oh. loh ini loh, selamat enggak, selamat jadinya gitu loh, mau mesu mesu mau ngamuk, makanya ini enggak ada untungnya orang-orang, apa itu emosi ngamuk, itu enggak ada untungnya, apa oh, saya untungnya enggak ono, loh tuh, isinya untungnya apa ya kehinaan. Nanti dapat kehinaan, bahkan laum. Laum itu artinya apa? Laum itu dicela, nanti di akhirat dicela. Siapa yang nyela ya? Kalau manusia yang nyela gak apa-apa, kalau yang nyela itu Allah, gimana ini? Kadang-kadang itu kan, maka kita ini semua orang punya itu, apa itu bagian-bagian eh, itu sama, umpama emosi, kita juga punya godop. yang namanya emosi. Siapapun orang nggak ada yang nggak punya. Nabi Rasul Wali ya punya godop. Amarah itu punya. Emosi punya. Tapi cuma orang itu bisa mengendalikan emosinya apa enggak? Bisa mengendalikan amarahnya apa enggak? Kalau kita orang ini tujuannya ngaji seperti ini. Jadi marah ini otomatis kita kekang. Kita jaga. nggak ada untungnya, nggak ada manfaatnya. Kita marah-marah apalagi kita anu, terhadap anaknya sendiri. Lapa apa muring-muring ngambi Iya kan? Ambek bojone. nih. Lapa muring-muring ambek bojone. Sering kali itu kan masalah sepele-sepele kadang-kadang pisu-pisuan ambek nih. Iya enggak? Oh, gini Makanya ini kalau kita anu dewasa, ya ngomong yang baik. Baik-baik maksudnya sok ngomong baik-baik Mas sampai anak-anak e -anak, anak -anak dewi, apalagi sampai bilang, "Wah, gak anak-anakan, gak tae-taean, mikon minggat <gulis> Ya apa model ngono itu Ya, lu kemudian saudara ora dulur-duluran, wah ngono. Iya kan? Nah, makanya kita harus kita kekang, walaupun paman gendeng kaya apa, wis menengahe lah, ya, Jarno, wasno tok rasa dikomentari usah di komentari. ngomong bejat-bejat. Terus -bejat. sebetulnya Jangan no beda nih, sehingga yang baik dan dia yang berjahat gitu loh, benar. Wadang-wadang ini, makanya ini Nabi itu ada orang yang kepingin selamat, selamat dunia, selamat akhirat. Tanya kepada Nabi, akhirnya Nabi, Latak dok, kamu jangan marah katanya Nabi. Loh gimana Nabi supaya selamat dunia akhirat lah Latagudob, jangan marah kamu. Sampai tiga kali. lah Latagudob, jawab nyampi itu cuma satu. lah Latagudob, jangan marah. Maka ini benar. Lesan ini bisa terjaga emosi, kemarahan. Ini dengan lesan. Sebab ini bisa membahayakan lesan ini. Kita enggak selamat dunia. Kita enggak selamat akhirat. Kita dimusuhi tetangga. Kita disemusuhi orang banyak. Permasalahan apa enggak kontrol omongan. Lesannya enggak dijaga. Ngawur. Iya enggak? Nah makanya ini. Iya. Kalau orang. Kalau ngawur sudah ngawur. Enggak ada untungnya. Akhirnya apa? Kalau sekarang. Umpama dia masih muda. Kuat. ototnya masih kenceng. Iya kan? Iya. ototnya masih kenceng. Lek ngomong bengok sebantar. Iya kan? Tapi. Pada satu saat datang. Apa itu? Apalagi sampai datang azabnya Allah. Na'udzubillah. Ya enggak? Masih kuatnya lemes nome jadi tuwek Kasi ini bengkak-bengkak di jorongkak roboh ini apa ayo? <laughs> Ini Lah, nalika kuat, mau ambil tongkong nih gak, gak sing cocok Ya Akhirnya mate pada waktu itu Kuat, pada nalika kuat kuatnya adalah mate Orang sing yang lawat bisa Kalau jual minum mati, model kau yang gak ada yang lawat gak kan? Sebabnya kabeh disakiti tanggone. Masih sing nglawat kira-kira gelem nglawat mboten? Bah ngono mati. Bah jara beneran mati. Ngono malah malah beneran ya, ning tanggone mati model ngono. Ini banyak loh, model-model kayak gitu itu. Ini hukum alam, ada hukum alam. Iya enggak? Siapa yang menyakiti, ini otomatis orang itu kan merasa disakiti oh apa disakiti enggak, enggak akan dia itu dapat pertolongan. Itu sudah hukum alam. Juga hukumnya Allah. Kayak gitu. Oleh Allah akan dimasukkan rokok. Wih jelas nih. Ya, makanya kalau kita urip di dunia ini. Isinya kan kontak sesama. Tonggo. Sama temen. Yo, yang baik. Ojo elek. Iya enggak? Bener nih ngajin nih. Cetitrimo nih. Sakit nah, gak? Alhamdulillah. Jadi lesan ini paling bahaya apa hati-hati ojo ngomong, ojo dumeh kuat, ojo dumeh duwe, ojo dumeh kuwoso mungkin bahkan, pokok kata-kata jawa aja dumeh itu loh ini harus kita pegang, aja dumeh, ya kan ayo, gak percaya, saman gak percaya ya orang yang kayak gitu, saman Juarno no, ayo, mate matik matik orang Mulai mau tayo di tenun, wah, eh, gimana? Banyak loh orang yang diakali, di ditipu, akhirnya begitu mati. Oh, kurang ngelawat, loh, kenapa sama enggak ngelawat? Oh, aku selawat, oh, oh, no, <laughs> bener enggak? Enggih, aku selawat, oh, oh, no malahan, <laughs> wah, no, dia disang, dia kubur, nah yang paling bahaya itu nanti, itu kalau orang itu umpama kita, ditolongin harta kita. Ditolimi apa pun, nanti di akhirat enggak ada harta, enggak ada uang, yang ada itu amal kebaikan dan keburukan. Ya kalau kita ini biasanya diakali terus, eh, kelas aku tak ngenteni besok, Evis. Eh, tak ngenteni besok, zaman bis macet nangkusi Allah. Lu, harta sih diakali, kumang lu, besok lagi kononnya. Ya opo, ayo sauren. Sauren. lah aku not doanya lagi, kon do ya opo, aku enggak amal kebaikan gak amal kebaikan cukup ini amal kebaikan gak duit dari kiri kalau sudah diambil terus kemudian masih kurang karena hitungannya masih banyak kan lagi gak sepadan kalau ngakali aku hmm, umpamanya gitu kan eh, gimana ini sudah gak punya kebaikan Mis, gak ada yang diambil ya sing sin, sin diakal itu punya kejelekan Mau roto kapate, solate kapate, kapate akeh. Jadi kecilnya kan dosa nih wakeh, dosaku pen. Jadi masuk neraka tambah lama itu orang yang macem itu. Maka nggak tasawuf itu bilang kalau orang itu menganiaya orang di dunia ini. Baik itu harta maupun apa, itu daftar melarat itu. Makanya kalau saya ini biasanya... Orang yang model-model kayak gitu. Saya bacakan fatihah ping 100 Dan saya ber, saya berdoa. Saya doakan. Fatihah bagus enggak toh? Maksudnya santet fatihah ini. Kan bukan kan? Fatihah kan bukan santet. Nah, ini doa. Doanya bagus. Ar-Rahman, ar, -Rahman, ar -Rahman, Bagus itu. Nah, tapi doa saya gimana? Allahumma ikhtasoh. Jami'ahman hasadani wa azani wa gobani wa ayaroni ilfir dunubahum wastur khotoyahum wansur dinahum badunyahum ba'ukrohum ini doa saya. Sama pernah dengar doa itu? Nggak pernah kalau bukan dari lesan saya. Iya kan doa saya untuk mendoakan orang yang zalim jami aman hasadani ya Allah berilah kekhususan orang yang mendengki saya orang yang dengki terhadap saya hasadani wa dan orang-orang yang menyakiti hati saya orang, orang yang menggunjingi saya wa ayaroni dan orang, -orang yang menyelanyel nyela saya Nyela-nyela -nyela apa sih ayaroni nyela moto Nah ya, itu ayah Roni. Ikhfir dunum Ampunilah dosa mereka. Dosa kan madaimah. ikhfir Ampunilah dosa mereka. Wasthur jamia khotoyahum. Dan tutuplah tutup seluruh kejelekannya. Kesalahan-kesalahannya. Loh kita nutup kali kusti Allah. Bansur dinahum. Berilah pertolongan agamanya. Mereka. Lebih agama mereka lewat agama nyatik kira-kira dengki beradu. Lo tuh nggak kenal. Wad dunyahum berilah kecukupan hartanya supaya kaya. Jika sibuk ngurusi kulo, gimana? Lewat <tosimut> sibuk sih sokiran betul ngurusin ini masa tante? Ah, marono uchrahu makhluknya masuk kandak ke surga. Marono jadi jadi jadi aman deh. Jadi nggak dengki. Lebih masuk surga dengki yang ya. Oh. Niki dungu kulo. Niki kulo warisahkan jenengani kulo amal. -am. Apal tuh? Masuk kapal. <Syukur> Kabal? Ikhtaso jami'a man khasadhani wa adhani wa gobani wa ayaroni. Ih firdunubahum wastur <Syukur> jami'a khotoyahum. Wansur <Syukur> huma madunyahum wa ukrohum. Niki dungu niki kulo oleh di Mekah dengar ngarepe kabah nih. <gulau> Momor-moro Mur spontanitas dungo niku niki indek Mekah, mengen ampuh, ini gedungannya porowaling <gulau> ya. sakiti masih kok. Ya, zaman kira-kira juga akal bisa, muka -muka plin slender. <gulau> <gulau> <gulau> Nih, gila ya panjenengan. Mau kongkong kau nih? Eh, tunggu nih. Kita sakit mancing, saya enggak panjenengan kamu. Tunggu, gitu? oke. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. As